Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita mau daftar Mendeley Desktop ya atau Mendeley yang belum punya akun Bapak Ibu bisa mengikuti langkah-langkah berikut yang pertama pastikan Bapak Ibu terhubung dengan internet karena mendaftar Mendeley Desktop ini harus menggunakan internet selanjutnya buka browser yang dimiliki Bapak Ibu kalau Bapak Ibu memiliki Microsoft Edge, menggunakan Microsoft Edge atau saya lebih suka menggunakan Google Chrome, di sini saya ketikkan saja "mindedly desktop". Selanjutnya, klik eh, yang paling utama ya, "mindedly desktop.com". Selanjutnya, Bapak Ibu eh, arahkan kursor ke pojok kanan atas. Bapak ibu boleh sign in kalau yang belum memiliki akun karena kita mau mendaftar, maka kita gunakan tombol create account. Klik tombol create account. Nah, di sini kita akan diarahkan ke halaman "mendelik". Nah, "mendelik" ini milik LC Fire ya. Jadi, kita registrasi menggunakan LC Fire. Selanjutnya, saya akan registrasi menggunakan email saya. Klik Continue. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan nama, lalu nama panggilan, dan password. Password tidak harus sama dengan email ya. selanjutnya password sudah strong pastikan password strong ya kalau misalnya seperti ini nah ini belum kuat passwordnya atau misalnya nah, kuning seperti ini ini juga belum kuat pastikan password berwarna hijau atau strong Nah, password bisa terdiri dari minimal 8 karakter dan di dalamnya terdiri dari satu nomor terus huruf besar dan huruf kecil atau menggunakan simbol ya. pastikan uh, memiliki kriteria ini saya coba da. jadi langsung hijau ya strong uh, klik stay sayin karena saya memiliki beberapa akun ya jadi saya buat uh, dihilangkan saja kalau bapak ibu mau uh, tetap login di LC bapak ibu tinggal checklist saya sign in lalu klik register sudah ini sudah selesai klik continue sudah masuk ya kita cek tapi ini belum di verifikasi di emailnya nah, kita coba dulu ke emailnya ya nah, di sini ada LC fire identity kita klik Nah, di sini adalah konfirmasi email untuk akun Bentley, ya, dari RC Fire. Nah, selanjutnya, klik View Your LC Fire Account. Klik, nah, ini minta diminta untuk masukkan email lagi, ya. Selanjutnya, klik "Continue". Masukkan password yang kita buat tadi, lalu klik "Sajen". -in. Nah, ini kita sudah masuk ke halaman akun kita, ya. Jadi, misalkan display name-nya mau kita ubah, kita bisa rubah name-nya kita ubah ya nah misal seperti ini lalu tekan save nah, dan lainnya bisa bapak ibu isi ya seperti job title, role dis, eh, disiplin atau prodinya apa supaya lebih menjurus ya atau organisasinya apa alamatnya dan seterusnya oke selanjutnya kita coba untuk login ke akun mendeley -nya. Yang pertama, kita buka mendeley yang kita install ya, sudah terinstall. Nah, ini mendeley nah, Bapak Ibu diminta untuk memasukkan email ini saya masukkan email yang barusan kita daftarkan uh, di EzL Fire. Ya. Selanjutnya, masukkan password juga. Uh, saya klik stay again, lalu uh, pilih tombol sign in. Oh, salah ya, sebentar. Ini sudah masuk ya. Nah, kebetulan punya saya sudah terinstal di Word juga. Jadi kalau Bapak Ibu belum yang belum terinstal, silakan klik tombol install pada Word ya atau install in Word di sini ada tombolnya. Kalau misalkan Bapak Ibu belum diinstal di wordnya nya kalau sudah seperti ini kita close saja nah ini adalah halaman utama main diri desktop yang sudah uh, kita install seperti ini selanjutnya untuk mengisi referensi akan kita bahas di video selanjutnya untuk registrasi Versi fire atau main desktop cukup sampai sini. Saya Riz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.